Gula kawan-kawannya lot semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, okay, seperti biasa, brother, kita coba permainan game lain ya, Bosku. Pokoknya kita jangan apa menyerah lah, pokoknya ya, Walaupun rungkat terus, dikasih sama kakek Joski, kita coba game yang lain, anjir, gue lupa. Sorry, sorry, sorry, sorry. Ini gua ini dulu ya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 kalau di website yang lain belum tentu ya bosku, kurang percaya gua karena gua pernah cek di website yang lain emang beda RTP nya sama RTP yang di website gua mainin ini di situs yang gue mainin ini gua coba pakai RTP yang dari website sebelah ya yang udah lebih terkenal eh nggak nya si RTP nya itu nggak valid ya boski nggak se-gacur, ga se-valid, gak se ini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 masih cuman 70an tuh ya dapat dapatnya sedikit lah tapi nggak bakal rungkat bosku ya kecuali kalau lumayan di 67, 68 itu masih kemungkinan rungkatnya masih agak gede bosku ya pokoknya di atas 60 tuh masih ada kemungkinan rungkat ya apalagi kalau lumayan di rtp <tion> <tion> di angka lima puluh ya bosku ya <tion> kadang emang nungguinnya agak lama bosku ya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 rasanya pengen wales dendam makanya lu depo lebih gede lagi, lebih gede lagi. padahal rungkat terus ya boski jadi kalau saran gue kalau lu udah rungkat hari ini jangan diterusin hari ini coba ntar malam lagi atau lu main di jam 1 malam atau besokannya ya boski pokoknya intinya udah lewat dari hari ini ya itu lu coba kalau misalnya hari ini lu depo 50 udah rungkat atau 100 udah rungkat ya lu Coba di next day nya ya, Kak, jangan di hari yang sama Tapi kalau misalnya feeling lu, wah ini rungkat ini karena gue terlalu barbar Pakai, apa, badnya gede, langsung buy spin Ya, gak apa-apa lu mau depo lagi terserah lah ya, Bosku ya Kalau lu ngerasa feeling lu masih bagus, itu tuh karena murni kesalahan lu ya, langsung aja gasken. Oke, kita coba buy spin dulu ya, Bosku ya Kita coba buy spin dulu Soalnya dari tadi gue cari pakai apa spin otomatis belum dapat dapet juga skill Jadi kita santai-santui, santui-santui dulu Kita coba buy spin Kita lihat ya keperunt, apa keberuntungannya Dapat berapa ini Kita beli buy spin 40.000 dapat berapa ini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 Jadi anjing kali 50 anjing ke konek lagi goblok, goblok, goblok, goblok. Kali 50 loh, gak pecah bomnya, bangsat. Setan. Para, para, para, para, para, para. Cuman dikasih ini doang, apa diledekin doang ya, bosku ya. <laughs> Gila, gokil kalau kali 50 tadi pecah tuh, lumayan banget tuh. 54, eh, 5400 kali 50 ya kan udah bisa langsung WD kita ya kan oke lah gak apa-apa ya kita gasken aja lagi yang penting kita masih balik modal dikasih profit uh, lebihan dikit gak apa-apa ya oke pisangnya konek biru permen biru ya ini kayaknya karena sepi pemain ya pemainnya lagi sedikit mungkin karena jam orang kerja ya bosku ya gue main siang hari ini Gua lagi libur jadi gua sambil santai siang-siang baru bangun ini kita nyocol ya bosku ya kalau misalnya main malam mungkin cepet ini ya karena banyak yang main juga lebih banyak orang main itu sore dan malam ya bosku. jadi RTP itu cepet banget naiknya kalau udah Sore sama malam tuh cepet banget, ya. Hmm, mantap, oke, okay, ungu, eh, ungu. Ngegur kok, ungu sih udah mantap sekali. Oke, semangka mana nih? Spin gratisan kok nggak dapat, dapat spin gratis nih. Cuman pula ini pecahnya juga udah mulai berkurang ya, bosku. Ya, oke lah, nggak apa-apa kita coba apa ini buy spin lagi kali ya kita coba buy spin 80 ribu langsung kita gaskan bosku ya nggak apa-apa habis-habis ya bosku ya jadi cacing jadi cacing kalau mau jadi nage ya jadi nage ya bosku oke bosku hmm gas pisangnya nice 52.000 bosku tinggal cari 30.000 lagi kita balmot ya bosku ya. Se sebuah awal-awal yang sangat bagus ya, bosku, ya pengawalan yang sangat baik oke okay. aduh yuk bisa yuk, oh kali ini 50 lagi bosku, kali ini kita connect bosku, gak cuman dilewehin doang kayak tadi bosku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 namanya, oh uh, kali 20 lagi idiii, kali berapa nih 30, 40, yoi kali 40 bosku 43, gokil gokil, auto sensasional lagi kita skip aja bosku ya oke, kita WD abis ini bosku thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua jangan lupa like, komen, dan subscribe -nya, ya bosku ya, subscribe subscribe, subscribe, karena subscribe itu gratis bosku